Dua orang datang bersamaan Yang satu orang begitu tampak datang Disambut dengan hangat Dengan penghargaan Kata-katanya didengar Nasihatnya ditunggu Tetapi yang satu lagi Meskipun datang bersamaan, meskipun tampak datang, sepertinya tidak ada. Tidak ada datang, kata-katanya juga tidak diharap untuk didengar. Apalagi nasihatnya, kalaupun sampai ngomong, bicara. Semakin banyak bicaranya dan meskipun benar, meskipun baik. Stop, stop. Jangan banyak bicara dulu. Dan itu nyata di masyarakat. Siapa yang membuat keduanya berbeda? Alam, Dewa, siapa masyarakat atau diri sendiri yang satu mengapa sedemikian rupa disambut oleh karena menjaga tutur kata tutur kata yang benar yang bohong tidak diucap tutur kata yang mengarah pada persatuan bukan perpecahan yaitu menghindari tutur kata menghasut Tutur katanya Tutur kata yang halus, yang lembut, yang manis, tidak kasar Dan tutur kata yang bermanfaat Bukan kata-kata bualan Yang tidak nyata yang tidak real